Apalagi saat hidupnya jenengan pernah dibuat jengkel olehnya, kadang-kadang nyolati tapi gak pakai ikhlas. Nunggunya hati ini bakal nyonyor konmuter, maka begitu ya eh, ngonyor ini gitu. Jangan ya, jadi kita tetap berusaha ikhlas, ikhlas, ikhlasnya sudah. Ya, memang kalau sudah ikhlas, wih luar biasa ya. Ikhlas itu pahalanya dilipat-gandakan yang berlipat-lipat dan tidak terhingga. Dan ini terus-menerus mengalir ya, tentang ikhlas itu. Makanya yaitu. La <tik> wa la quwwata illa billah. Ushikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun Hadirin Jamaah rahimani wa rahimakumullah Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin Allah takdirkan kita bertemu kembali Setelah libur Agak lama Alhamdulillah malam ini Kita akan melanjutkan Kajian kita tentang masalah Perawatan jenazah Dan kajian kita dengan membaca Soheh Fikhus Sunnah Kali ini kita baca halaman yang ke-1005 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat jenazah Pertama, takbir Allahu Akbar. Berapakah takbir saat kita melaksanakan sholat jenazah? Panjenengan, sampun sering gitu, melaksanakan sholat jenazah? Sering apa pernah? Sholat jenazah? Lumosok, gak tau nukung mati berarti. Nah, lumayan, kita berpunuh, kita berpunuh. Eh, bagiannya menggali kubur. Ya. Ah. Saya katakan, kita akan, kita akan. ya. Di mudah-mudahan berikutnya tim kita bagi ya, tidak menggali kubur, tok. Seperti kemarin ada yang memandikan saat jenazah dimandikan maka sebagian tim mempersiapkan kain kafannya karena kain kafan itu rangkaiannya dengan kapur barus dengan kapas kemudian nanti di samping ada yang menggali kubur juga tim yang memandikan dan yang mengkafani sekalian mensolati jenazah. Terus jenengan yang tahu sholat jenazah itu takbirnya berapa kali? Tak. Empat. Iya semuanya tahunya empat. Salah satu diantaranya sholat jenazah itu takbirnya empat kali. Tapi nanti kalau ternyata ada seorang ustadz atau kiai atau orang alim, ulama atau disebut Syekh saat menyolatkan jenazah lebih dari empat takbir, kalau kali panjenengan. Gak usah ngumun, gak usah kaget, karena di sini kitab yang kita baca ini adalah takbir. Itu bisa empat kali, bisa lima kali, bisa enam kali, bisa tujuh kali, bisa delapan kali, bisa sembilan kali. Takbirnya itu hmm. sekilas. Itu tentang masalah takbir Nanti dalil-dalilnya bisa dilihat Dalam halaman 105 ini Sampai 110 Ada 5 halaman Kemudian langsung ya, Saat setelah takbir Allahu Akbar Halaman 110 Membaca Surah Al-Fatihah, dalam hal ini ada dua pendapat. Jadi, saat mensolati jenazah, di samping pelaksanaannya empat kali takbir, ada yang lima, ada yang enam. Ada yang tujuh kali, ada yang delapan kali takbir Dan ada yang sembilan kali takbir tidak dasarnya dalam kitab ini semuanya itu mulai halaman 105 sampai 110 110 yang paling atas itu membaca surah al-fatihah Maksudnya setelah takbir pertama membaca surah fatihah dan membaca Surah Fatihah ini ada dua pendapat. Pertama, membaca Surah Fatihah dalam salat jenazah, hukumnya wajib. Demikianlah madhabnya Imam Asyafi'i, As Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal maksudnya ya Imam Esqa. Ini Imam Madhab semuanya ya, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hazim, dan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, sahabat Nabi yang luar biasa ya. Luar biasa cerdasnya. Dan orang disebut Ibnu Abbas ini adalah Sayyidut tafsir Jadi pemimpin para pakar tafsir ya ini Imam Ibnu Abbas ini Kalau Abbas ini pamannya Nabi, tapi kalau Ibnu Abbas berarti misannya Nabi, adik misan. Serta Abu Umamah semuanya itu mengatakan bahwa membaca surah fatihah setelah takbir pertama itu hukumnya wajib. Adapun dalil yang mereka pakai adalah keumuman jauhnya nabi. Di nabi sabda la salat alimal lam yakro bivati hatil kitabi ini dalil ya la solata ora nono solat ikusah, sah tidak ada solat yang sah liman tum wong layak lam yakro kang ora moco sopoman bifatihatil kitabi kelawan surah fatihah jadi orang solat tidak membaca suratul fatihah itu Sholatnya tidak sah. T. Untuk mempercepat penjelasan ini, di sini dikatakan ada dua pendapat. Pendapat yang kedua di luar Imam Asafi dan Imam-Imam tadi, termasuk Imam Abu Hanifah itu mengatakan dilihat dulu dia kalau makmum yoga gak mau jadi takbir Allahu Akbar wis mau meneng tok ikul sah jadi jenengan yang biasanya menggali kubur sampai tuwek seperti ini belum pernah sholat jenazah kan lah iya nanti kita usahakan dicarikan yang gali kubur selain jenengan jenengan supaya meningkat profesinya untuk tidak hanya menggali kubur tapi ikut mensolati jenazah ini ilmunya kita fahami dulu sedangkan takbirnya berapa kali bisa empat kali maksudnya ini nanti Walaupun jenengan tidak jadi imam ya. Ini imam tiba-tiba takbiri pengsongo ya Ben. Gak pokok. Kita nggak usah bingung. Takbir wah keh men gak sah ini. Jangan ya, jangan gitu ya. Karena kitab yang kita pegang ini halaman 105 sampai 110 menjelaskan tentang macam-macam takbirnya orang yang sholat jenazah seperti itu kemudian giliran bagaimana hukum membaca fatihah setelah takbir pertama menurut Imam Asafi dan yang sepaham tadi hukumnya wajib selain Imam-imam tadi mengatakan tidak wajib nih dalilnya pernah kita singgung di sini ya, tadi saya katakan asal kita tidak jadi imam menengai tok gak mau coba popo termasuk fatihah dan lain sebagainya gak mau coples takbir tok imamnya takbir Allahu akbar melok Allahu akbar takbir takbirnya Allahu Akbar Allahu Akbar ya itu kalau mau apa-apa apakah sah salatnya sah kalau jadi makmum dalilnya kemarin juga sudah saya sampaikan wal imam wal muadzinu musta'man imam itu adalah penanggung jawab kita semuanya sudah sah Sudah ditanggung oleh bacaannya Imam, enak kan makmum itu Kewajibannya kita diperintah lurus Meluruskan sop lurus Kontrapet rapet Jangan sampai konyol ya Makmum konyol itu diper, dikasih tahu Sawu sofu vakum. Cangkemi ngomong samikna wa atokna. Aku dengarkan, aku dengar dan aku taat Tapi cangkemi tok si ngomong kaki belas gak rapet Dan makmung kurang ngajar banget Jadi <tik> seharusnya kakinya si jawab Sawu langsung lurus Fakinna tasbiata sufu minta mamisolah langsung rapet itu yang jawab kakinya bukan cangkemis ngomong samina mata enggak, tapi kakinya yang harus rapat. Enak eh, menowo, bien pernah mengikuti kajian, dikongkon lurus rapat, dikongkon ngomong samina mata tenang Tapi yang penting bukan jawaban dengan mulut, tapi jawaban dengan lurus dan rapatnya kaki itu. Nah, perintah dari Imam dilaksanakan dengan baik oleh makmum maka menentuk itu loh salat wisah pahalanya podo karo Imam oh, luar biasa kan bedanya Imam itu selalu mendapatkan doa nabi didoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah orang yang adzan itu didoakan sama Nabi mudah-mudahan dosamu mu'adin itu diampuni. Mengapa kok demikian? Karena seorang imam itu bertanggung jawab. Kalau tidak dapat hidayah, ya bahaya ini. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan orang yang paling berhak untuk menjadi imam itu bukan sekedar Bacaan Qurannya bagus dan banyak hafalannya enggak Enggak cukup itu sebagai syarat orang untuk menjadi imam Tapi betul-betul di samping bagus bacaannya Faham tentang masalah syariatnya sholat ini Masalahnya kadang-kadang Imam Sin Konyol itu Ya Kak Mahdib nanggani makmum belas. Ya, seludar seludur masuk mengenai pengimaman langsung takbir itu aja enggak pernah apa ya meluruskan dan merapatkan sopnya makmum ini jangan ya makanya eh, disuruh yang paling paham tentang syarat kalau enggak paham ini bahaya ya bahayanya gimana satu yang harus dipahami oleh imam Adalah Dia Itu tahu Kalau perintah dari nabi disuruh Sholatnya yang paling ringan Jangan sampai ada makmum yang keberatan Contohnya keberatan gimana Yakni Mami cowok petetisan tua-tua ini ke portal-portal Yuk -portal kurang ajar ya nenek ya. Allahu akbar sama Allah Luhan Hamidah Makmumnya guru atau kongkon Miss Allahu akbar badu Il guru nempel Miss Allahu akbar ini ya Imam kalau nggak paham dengan Salah di perintahnya itu adalah disuruh meringankan Seringan-ringannya terhadap Makmum, jangan sampai ada makmum yang merasa keberatan. Makanya, yang boleh dipangkas itu adalah bacaan suratnya, jangan panjang-panjang. Tumuk ninahnya enggak boleh dikurangi dari batas minimal. Yeah. Nanti perdoman seringan-ringannya, kalau tumuk mukninai ini bahaya ya, bahaya. Yang kedua, imam itu, dalam al-umnya imam asyafi'i As jilid yang kedua, dari 16 jilid itu imam asyafi'i mengangkat beberapa hadis tentang masalah jadi imam. Kalau sampai imam itu tidak membaca doa iftitah Padahal makmum biasanya baca doa iftitah Loh imamnya itu berdosa Tapi imam makmum yang dapat pahala Oh enak kan jadi makmum Sampai Imam Syafi mengatakan begitu Atau tidak membaca Bacaan-bacaan saat, "Sami Allah, Hamidah, enggak baca Robbana, Lo akbar saat rukuk, tidak baca tasbih." Imam milih sujud enggak bebaca tasbih, kata Imam syafi itu berdosa, imam yang seperti itu, tapi makmumnya tetap, tetap dapat pahala sampai seperti itu ya. Terus dijelaskan terus dosanya di mana? Karena kesempatan untuk ibadah zikir di dalam salat itu disia-siakan begitu saja. Padahal pahalanya saat berdikir dalam salat itu luar biasa. Kan kadang-kadang jadi imam salat tarawih itu enggak baca doa iftitah atau baca doa da'ititas saat rakaat pertama tok. Mari ngono rakaat berikutnya maksudnya sholat berikutnya itu sudah enggak ada doa iftitahnya. Langsung tancap ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina ghaieril ada bacaan doa iftitahnya. Ya minimal Allahumma baid baini wa khotoyaya Sebaiknya kalau itu salat malam setelah salat ba'diyah Isya itu namanya salat sunah malam. Maka bacaan doa iftitahnya Wajah tu wajah iyaliladhi fattorah samawati wal alluh khanifah muslimah wa ma'ana minal muslimin Inna salati wa nusuki wa ma'khiyaya wa ma'amati lillahi rabbil alamin Itu gak dibaca sama sekali Sehingga makmum lagi baca wajah tu Kok nupis langsung fatihah Padahal imam kalau baca fatihah Kita kan harus diem mendengarkan bacaannya imam dari situ kembali kepada yang kita pelajari ini sebagian ulama mengatakan membaca fatihah hukumnya wajib. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam-imam yang lain selain sederet imam tadi mengatakan sunnah. Mengapa dikatakan sunnah? Karena makmum Tadi gak mau cowok popop Blas itu loh ya itu. itu tadi Yang pertama Galilnya la sholata lima lam yakro Bifatih hatil kitab Mereka mengatakan Ini yang mengatakan wajib bahwa Penyebutan Kata solat Di dalam hadis ini Hadis di atas tadi maksudnya La sholata lima lam yakro bifatih hatil kitabi Juga mencakup sholat jenazah Itulah ya Mengatakan wajib ini termasuk dalil yang umum sifatnya Baik sholat fardhu, sholat sunnah, sholat tarwih Termasuk sholat jenazah Dua Dari Abu Umamah ia berkata Yang dicontohkan Nabi dalam sholat jenazah adalah beliau membaca surah Al-Fatihah Ini juga dalil bagi orang yang membaca fatihah saat sholat jenazah Tiga Dari Tohah bin Abdullah bin Auf Ia berkata saya melaksanakan sholat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Ia membaca fatihah. Setelah selesai, ia mengatakan ketahuilah bahwa hal itu adalah sunnah. Maksudnya itulah yang dicontohkan Nabi. Maka hukumnya wajib. <tuh> Ya. Itu pendapat yang pertama Dalilnya ada tiga itu tadi ya Baik Dauhnya Nabi La sholata lima lam Bivati hadil kitabi Juga dari Abu Umamah Tadi Demikian pula dari Tolkhah Bin Abdullah bin Auf Semuanya itu dalil wajibnya membaca surah fatihah saat melaksanakan sholat jenazah. Pendapat kedua, dalam sholat jenazah tidak ada satu bagian pun untuk membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat al Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik yang diambil dari perkataan Ibnu Umar dan Ubadah bin Samid dalil mereka adalah satu dalilnya nih yang mengatakan Fatihah itu wajib dibaca saat sholat jenazah yang lain mengatakan tidak wajib dalilnya yang pertama Amalan penduduk Madinah, di mana mereka tidak membaca apapun dalam sholat jenazah. Ini madhabnya Imam Maliki. Imam Maliki memang lahir di Madinah, besar dan alim di Madinah, kemudian dia menjadi ulama sampai Imam Safi saat di Makkah mendengar kealimannya Imam Malik langsung berangkat ke Madinah Mondok di pondoknya Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas mengatakan Tidak ada bacaan apapun di dalam solat jenazah Maksudnya gak ada bacaan Qur'an Entah surat apa ataupun surat fatihah tidak ada Itu madzhabnya Imam Malik Dua, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar Bahwa ia tidak membaca apapun saat melaksanakan sholat jenazah Tiga, dari Abu Hurairah bahwasanya Ia pernah bertanya kepada Ubadah bin Samit. Tentang cara sholat jenazah, ubadah bin samit menjawab, 'Demi Allah, aku akan menghabarkanmu, yaitu dimulai dengan takbir, kemudian bersolawat.' Jadi, kalau fatihah langsung solawat, baca sholawat atas nabi, lalu kamu berdoa dengan yang biaya. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidak menyekutukan Engkau, ya Allah, dengan sesuatu apapun. Engkau lebih tahu akan hatiku, ya Allah, jika ia orang baik, maka tambahkanlah kebaikannya, ya Allah. Jika ia orang yang bersalah, maka ampunilah, ya Allah. Janganlah engkau haramkan, janganlah engkau haramkan kami atas pahalanya, dan janganlah engkau sesatkan kami setelahnya. Itu mendoakan dalam sholat jenazah tidak hanya untuk mayitnya, tapi juga untuk dirinya. Mungkin yang mati itu ustadz, atau kiai, atau syekh. Atau guru ngaji di situ mati, maka saat menyolatkan ya Allah, jika ustadzku ini adalah orang yang baik, tambahkanlah kebaikannya ya Allah. Jika jenazah ini yang aku solati ini orang yang salah ya Allah, ampunilah kesalahan ya Allah setelah matinya mayit atau jenazah yang kami solatkan ini ya Allah. Kami yang ditinggalkan jangan sampai tersesat. Walaupun gak onok sing mulang, tapi tetap mohon kepada Allah tidak tersesat. Yaitu ya, itu tentang dalil. Tidak wajibnya membaca fatihah saat sholat jenazah. Di mana? Ada yang perlu dibahas? Pakai, tidak ibtitah, tidak Tidak pakai ibtitah, enggak ya Salat jenazah itu setelah takbir langsung fatihah Tidak ada Allahumma ba'idba ini, enggak ada Ataupun salat jenazahnya dilaksanakan malam hari Kemudian doanya ibtitah diganti Wajah tu wajah iya samawati, enggak ya nggak ada di sini juga dijelaskan tidak adanya doa iftitah lainnya nah, tadi menurut syekh yang nulis buku ini Panjenenganing Abu Malik Kamal bin Said Salim mengatakan pendapat pertama adalah yang paling rojih Nih, paling kuat Ada pun Atar ibnu Umar Ada kemungkinan Ia tidak membaca Selain Umul Quran Atau Al-Fatihah Demikian pula Atar Ubadah bin Samit Tadi Tidak bisa dijadikan Sebagai alasan Terlebih lagi dalam atar itu tidak disebutkan takbir selanjutnya enggak ada ya takbir kedua ketiga sampai keempat Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan nggak ada Dan tidak pula salam Namun apakah hal itu tidak wajib yang benar adalah bahwa suratul fatihah itu dibaca alam Ini ulasan si penulis buku ini ya Setelah dipaparkan semuanya Menurut pendapat beliau yang nulis buku ini Memilih menjatuhkan pilihan saat sholat jenazah Wajib baca fatihah ini awal di itu tadi. Nek berikutnya ini tadi. Kemudian setelah takbir yang kedua membaca solawat atas Nabi. Di solawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Dibagi dibagi. Penggali kubur yang belum pernah melaksanakan sholat jenazah nanti sampan bergeser ya, sebelum wafat, sebelum meninggal. Berarti mungkin ikut memandikan, ikut mengkafankan, ikut mensolatkan. Di setelah takbir kedua, membaca sholawat, boleh sholawatnya pendek. Allahumma sholli ala Muhammad tuli, lebih pendek mana? Sallallahu ala Muhammad tuli, pilih ya? yang terbaik. Solawat Ibrahimia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama soleh ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad. Wa ala alimuhammad kamabarokta'ala ibrahim Wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Itu solawat ibrahimiyah Jadi jenengan baca yang pendek boleh Yang penting membaca solawat Dimana? Redaksi solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling lengkap adalah seperti pada bacaan tasahud. Tadi saya baca itu. ya, Solawat yang ada pada tasahud seperti itu tadi sudah saya bacakan. Berdoa untuk mayit setelah selesai semua takbir dengan penuh ikhlas. Ikhlasnya iki sih gak patek awalnya kadang-kadang maksudnya belum terbiasa mengikhlaskan amalan ibadah eh, apalagi saat hidupnya jenengan pernah dibuat jengkel olehnya kadang-kadang melok nyolati tapi gak patek ikhlas nenggo nyatine ini bangga nyonyor kon maka begitu we eh, salat kok ono tambahan nyonyor kon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 tapi sulit dipraktekne nganggo ati wong sing ngomong ikhlas iku ati gak cangkem gak. Ya. Pernah kita contohkan si A tidur nanggane sebelah sini. Si B tidur di samping ngalambene mati kabeh. Eh wis turu takon. Wis aku wis turu. ngomong wis aku turu berarti gurung Podo karo iyo aku eklas kon eklas tangkai aku gini iyo aku eklas podo karo guman kan gak gampang tuh ya eklas tak kon iyo aku eklas podo karo takway tonggoni guman kon mesturu tak kok kena suarane belas iyo aku mesturu berarti belum podo karo kon eklas tak iyo aku eklas temen aku eklas berarti gurung Sebab ikhlas itu hmm. takok ikhlas tah. Ya. Sampai ngomong malah, Iki, kan angel ya. Makanya belajar ikhlas itu luar biasa, harus senantiasa dibiasakan. Seperti melangkahkan kaki tadi dari rumah ke sini, ini ikhlas hanya karena Allah, Bih, luar biasa. Lalu nah, terbiasa ikhlas itu enak tapi ini gulung gurung terbiasa ikhlas eh, itu gak enak memang contoh sederhana ya kulon jenengan dati wong tua delalah anaknya sing dablek terus akhirnya wong ngucap ngucapu walahli cilik kontak gede ke akhirnya ngundat-ngundat kan loro tak guna rumah sakit aku sampai ngentek sak mini tak dolke tanah iki ya saiki kon gedhe kok ndablak metami jabang bayi lha ini ya dadi ikhlas itu tadi biar dia itu ndablak kalau gak ndablak nek muring-muring aja -muring ngungkit-ngungkit biaya sing digawe Tapi itu dadi ikhlasnya njogo ikhlas iki ya Nih perlu memang ngawai Dewi karena pahalanya luar biasa besarnya dan dilipat gandakan yang berlipat lipat karena ini termasuk amalan hati bukan amalan lesan amalan hati jadi penak pernah tapi niklas ke gitu itu tadi ritual ngremut jenazah tapi jenazahnya saat hidup itu masa Allah seringkali membuat kita itu jengkel mamane jengkel sembarang kali rewisan. terus saat nyolati kita enggak ikhlas jangan ya jadi kita usahakan seikhlas-ikhlasnya Jadi berdoa untuk mayat setelah selesai semua takbir dengan penuh ikhlas Ini jenengan waktu haji atau umroh Itu takbir itu seolah-olah nggak ada jedah apapun Allahu Akbar setelah sholawat itu lho, langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Saya di Madinah saat itu pernah mengikuti sholat jenazah takbirnya empat kali tiba-tiba di Makkah itu sholat jenazah takbirnya lima kali baru takbir yang terakhir ini baca doa nih powanjang gitu ya takbir yang kelima itu menuju salam takbirnya sampai salamnya itu agak panjang nah sini keterangannya Berdoa untuk mayat setelah selesai semua takbir. ping pengsongo, ya takbir dulu pengsongo sampai selesai baru berdoa. Walaknos yang paling sering dilakukan itu empat kali. Jadi setelah takbir, yang pertama dalamnya baca fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat. yang ketiga. Ini mikor takbir to Kalau yang keempat berarti selesai takbir yang keempat Langsung berdoa Nek Di kita biasanya takbir ketiga ini dongo Nanti takbir keempat dongo mana Kalau melihat ini takbir dulu sampai selesai Hitungan takbirnya tadi Baru membaca doa Disunahkan Mengikhlaskan doa untuk mayit, ya itu tadi walaupun dengan jengkel ya saat nggak no mayit yang ikhlas. ya seperti tadi ya Ya Allah jika mayit ini baik Ya Allah tambahkan kebaikannya Ya Allah jika mayit ini termasuk orang yang menjengkelkan kami Ya Allah mayit yang kurang ajar Ya Allah ampunilah dosa-dosanya Ya Allah gimana? Apa terpakai karena senjengkel ke hati itu, itu tetap kita ikhlaskan ya hanya karena Allah. Tadi kita tidak karena mayatnya langsing mati kiai nendungakno khusu ikhlas langsing mati preman, dengakno gak ikhlas belas jangan ya, jangan. Tadi tetap kita berusaha semuanya itu ibadah karena. Allah bukan karena mayitnya baik atau buruk. Net kafir ya jadi solati kan begitu kan? Ya mempan jani nggak boleh kan nyolati orang kafir itu. Itu tadi doa. Untuk mayit setelah semua takbir dilaksanakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, idah solaitum alal jana izi faakhli sulahat doa ini, ya. idah solaitum rikolonyolati kabeh alal jana izi mengatasi piro-piro jenazah. Tiap-tiap kamu mensolati jenazah. Fa'ahli su mongko perdonge ekhlas nirokabe. Jadi jana itu jenazah ya mau macam-macam jenazah. Anak sing soli, anak sing gak patek soli, anak sing soli tapi jengi tok Jengi memang pak soleh, tapi kelakonnya masalah. Itu semuanya kita harus mengikhlaskan kita, mengikhlaskan doa kita, fa'ahli su mongko padha kabeh maring jenazah abdua ya Allah jika mayit ini baik menurutmu ya Allah tambahkanlah kebaikannya ya Allah jika mayit ini mayit yang jelek ya Allah menurut jenengan ampunilah ya Allah aja sampai terbalik loh ya ya Allah mayit kau kurang ajar ya Allah menurut loh dengan siksa mawon ya Allah sedah datang siksaan jangan lo ya jangan jangan. Jadi doanya, doanya seperti itu. Beberapa contoh doa dalam salat jenazah, Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nuzulahu wa di sini harakatnya mudkhalahu Wa bilma jiwal min ahli. Wa Wa wa ada bil ya Kayak gini doanya ya. Ya Allah masukkan jenazah ini ke dalam surgamu ya Allah dan selamatkan ya Allah jenazah ini dari seksa kubur dan bahkan selamatkanlah ya Allah dari seksa neraka walaupun jenengan juwengkel dengan mait itu ya. donane bak sebagus itu jangan sampai ke ya Allah kalau di anyol ke ini ya Allah jenengan ancup-ancup pakai tenganin rokon jenengan ya Allah, jangan ya jangan tetap duanya wa adkhilhul jannata ya Allah masukkan ke dalam surgamu ya Allah wa ada min adha diselamatkan dari siksa kubur au min binar atau juga selamatkan dari siksa neraka itu ya dengan ini atau Allah makfir Lihayna wa mayitina wa syahidina wa gho'ibina wa wa kabirina wa dakarina, wa umthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'akhihi alal islam Waman tawaffaitahu minna fa alal iman Allahumma latakhrimna ajrahu wa latudillana ba'dahu Itu diantaranya aja saat sudah gerung praktek ya gimana itu dulu apa ditambah mungkin ada yang perlu dibahas itu Allah mandat Baru hu akbar Enggak ada contoh ya Saat sholat itu Ya takbirnya utuh ya Tidak dipotong di tengah Di no Allah Allah itu sudah ada haknya Nek wakof. Terus dambai hu akbar Berarti haknya di wakuf yang kalau Allah baca matobii, Allahu Akbar boleh. Tapi ini Allah mandek sih, Hu Akbar berarti haknya dibaca dua kali. Itu salah cara membacanya. Ya, saya belum pernah melihat contoh ya. Saat sholat ya, saat salatnya Di saat sholat itu. Takbirnya harus utuh, yaitu tadi perlunya imam sholat itu alim dalam urusan syariah, ya seperti itu. Jadi biar, biar tidak baca dipotong kayak gitu. Sebab kalau dipotong seperti tadi, berarti haknya dibaca dua kali. Andikan itu, atau aturan orang yang baca Quran saat wasol dan wakof itu pun juga tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan bacaan seperti itu. Insya Allah terus ada yang lain. Ibu-ibu, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallahmati Hamdika. Asyadu ala ilaha ilaha anta astagfiruka wa adubu ilaih Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh